Alright halo what's up guys Balik lagi bersama gue, Finn, dan kita hari ini bakal lanjutin lagi main ORI and the Will of the Wisps Kemarin, kita udah masuk ke portal gak jelas, bukan portal gak jelas, apa namanya, uh, ya Dungeon ini, alias yang sangat-sangat ribet ini Dari sini kesono, dari sini kesono, dan gue baru tau kalau ternyata portal ini ada petanya sendiri loh Yo, gue gak dikasih tau dong Di portal ini, kemarin kita sedang mencari pintu buat masuk Eh apa, pintu dong Keystone buat ke salah satu tempat Yang jelas kita harus ke ini Ke tempat The Silent Teeth ini yaitu Kincir Air Dan sampai sekarang kita masih belum nemu jalannya Kita masih berkutat di Midnight Burrows Yaitu kayaknya sarang serigala sih Firasat gue bakal sarang serigala jadi, kita bakal lanjutin aja game ya, guys. Kalau seandainya kalian yang belum like dan share, like dan share dulu ya, guys. Uh, jangan lupa juga buat subscribe, klik that bell supaya kalian dapat notifikasi ketika gue upload video baru. Dan ya guys. Tanpa basa bahasa lagi, let's get into the game. Kemarin kita udah dapetin dua keystone yang kalian bisa lihat di sini, di kiri ini, di belakang facecam gue yang bakal gue hide sebentar. Kita bakal balik ke sono, kita bakal balik ke tempat yang agak-agak agak, -agak gak jelas gimana caranya gue bisa ke sono. By the way, aduh, nah ya kita sampai di portal ini guys, gua nggak tahu ini fungsinya untuk apa push or pull. terus gua harus gimana cewek? bentar ya, coba sesaat gua baru nyadar dia masuk ke sini ya. Oh oke okay, oke okay, oke, okay. gua ngerti, gua ngerti. Berarti ini mesti ditarik dulu ke sini ya. Tarik dulu ke sini, semoga ini benar, semoga ini benar, harusnya ini benar. Oke, okay, sip, let's go kata sono There we go up, up, up, come on, come on, come on. Oke, okay, nice, nice, nice. Nah, akhirnya ya, ampun, terus fungsinya ini gimana dong? Ceritanya oke, okay, akhirnya kita udah masuk ke sini ya, guys. Nah, itu ada ke satu keystone lagi yang kayaknya kita bakalan ke sono juga. Tapi kita bakalan pelan-pelan aja, guys. Kita manfaatin long double jumper kita, kayak tadi. Enak, eh, nah nah dapet dong. Akhirnya susah banget, sumpah buat gitu doang. Gue kalau kalian udah tau, kalau kalian udah tahu ininya apa namanya, uh, arah portalnya kemana? Harusnya harusnya kalian udah gampang sih. Yang yang bikin ribet itu sebenarnya musim tahu arah portalnya kemana itu doang sih. Tapi percobaan diri tahu kalian bakalan ngerti, bakalan afal juga sih sebenarnya. Oke, sekarang kita ada di tempat apa nih kayak virus. Aduh, oh ini jadi di portal semua. Susah ah, amat kosan. Ya mati dong gue. Okay, nice, ala nih satu juga sama aja anjir. Mati dong, please. Oke. Okay. Sip. Nah, keystone keempat akhirnya dapat. Akhirnya dapat 4 keystone dong kita. Nah, dari tadi ke, ya ampun ya ampun, pegelbat sumpah mikirnya. Uh, di sini kau nggak salah ada laba-laba deh, ya kan benar kan ada laba-laba. nah, aduh, alah, <gifat> hampir modar dong gua. Nah, akhirnya Keystone udah kelar guys, akhirnya empat Keystone ya ampun. Oke, udah empat. Nice, kebuka pintunya. Ampun deh, bu yang buat cuma buat doang. Oke, okay, apa ini? Curious tablet. Found a new quest item. it is covered in with strange markings. Oke, okay, itu bakalan kita pakai buat ke si, buat kita kasih ke si Tok ya. Okay. Astaga toh, kamu bikin bikin masalah aja sih sebenarnya tuh. Kita mau ketemu dengan si top tapi sebelumnya kita restore energi dulu karena... Iya, kita sekarat cuma gara-gara muter-muter di sini doang, guys. I emang cacat. Untung gue ini easy, by the way. Sumpah, demi mau ini pegel banget, sih maininnya? Nah, akhirnya kita bisa berbicara dengan top. Cuma buat dapetin batu gitu doang, guys. Segitu ribet. Sumpah, 18 menit cuma buat muter-muter gitu doang. back. And is that a tablet you have there? I see. It's a guide to reading the stones. Would have been nice to have this before. Wait, never mind. It's written backwards. Well, that's useless. Ah, panik. Giant spirit light container can be traded to various creatures. Udah gitu doang. Side quest completed. Jadi kita dari tadi cuma ngerjain side quest doang guys. Bukan bukan main quest dong ya ampun ya ampun. Bikin capek capek hatinya sih sebenarnya. Oke okay, lah next apa apa lagi sih sekarang yang bakalan kita lewati ini. Gua gak tau itu map baru atau bukan sih, tapi kok gue baru dapet regenerate sekarang ya. You have gained new ability, hold q to assign to click ar and spend energy to recover life. Oke, sih, gak terlalu penting ya. Ini gue, gue, gue, gue sebenernya kita harus kemana sih? sebenarnya di sini nih, atau ada jalan baru? Ah, iya, ya ampun, kita ada jalan dari tadi di sini dan kita nggak nyadar. Oke okay lah, guys, kita lanjutin aja dari sini. Nah, nice. Okay. Aduh, ya ampun duri lagi dong. Cuma masih ada duri di sini, ya ampun. Let's go! Nah, ini ada tempat di sini yang belum kita jelajahi. Let's go! Alalala. Aduh, kena ini lagi, mati dong, gua MATI dong Mati dia, NICE Dah, tanaman ini akhirnya mati dan gua gak tahu apakah gua bakal sebenernya ngebutuhin tanaman itu Oh my god, i do Gua butuh, gua butuh tanaman itu sebenarnya Bisa gak? Bisa lah Bisa dong, gak mungkin gak bisa gitu kan Masa iya gak bisa sih, coba kita pesono dulu Ada tanaman, astaga ada tanaman mulu ya pun DUDE Mana ini kita, ice? Cuk, gue bingung sumpah, ngelewatin di situ gimana ya? Kok oh, naik ke atas ini apa? Aduh. Oke, okay, dapat sesuatu di sini. go. Nah, ada jalan baru di sini. Ada gorek -like -like. ya? Nah, nice. Kita dapat banyak gorek -like orle. Sebenarnya kita bisa ngebantu diri kita sendiri sih dengan ya itulah pokoknya dengan gorek-gorek like, like ore itu kita bisa bikin duri-durinya makin dikit sih tapi sepertinya belum akan kita lakukan dalam waktu dekat. Aduh, sumpah ya ini dikit lagi, dikit lagi gue yang mati nih yang ada nih. Nah untuk ada hp ya. Oke okay, guys, sekarang kita udah di luar dan dan harusnya kita nyam, harusnya kita ke arah kiri ya kalau kita mau ke watermill. Kenapa gue nggak nyadar kalau ada jalan di kiri sejak dari awal kita nyampe di tempatnya si Gorlek ya Harusnya gue udah tahu duluan sih, The Wellspring. Ya kita lewat The Wellspring ya kalau gitu ya, akhirnya nyampe di The Wellspring. nice Let's go, nah nyampe gitu dong dapat HP dari tadi gitu kan Nah dekat oh udah udah dekat guys nice nice nice udah dekat udah dekat sama si well springnya kalau gitu kayak kita tinggal double jump di sini kan kan nah we found the well spring we remember this place water from the luma pools flows through here feeding the marsh with life or it used to flow before the decay before the mill stopped cantan kiri Terus milnya harus gue nyalain ya. Kayaknya di sini ada semacam boss gak sih? Water milnya kok ribet ya, kayaknya ya. Akhirnya kita nemuin water milnya guys. Setelah capek-capek muter the well spring. Iya guys, sebelum kita Sebelum kita nyalain Spring-nya dengan puzzle-puzzle yang ada di sini, gue mau udahan dulu episode kali ini. Episode kali ini emang kelihatannya pendek atau panjang tergantung dari ya apa ya aja yang gue edit di dalam sini ya. Oke okay, guys, kita udahan dulu untuk episode kali ini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya besok. Sorry karena gue juga belum pernah mainin game ini, jadi gue bener-bener gak tahu soal puzzle-puzzle dan jalan yang kira-kira ada di sini ya guys. Dan gue malah nyesal sana sini. Soalnya guys. Pas ada yang suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Gue bakalan ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Thank you for watching Happy Gaming and bye-bye.